hari oh, ini saya akan jalan-jalan oh, sore di kawasan jalan Malioboro ini tepatnya pantas, tepat ini. pukul 16.10 nah saya akan jalan, jalan ini saya mulai dari dekat PJL 3A3B deser Yogyakarta coba ini saya mulai jalan kaki ini akan memasuki zona satu kawasan Marioboro nah, ini ada tentara tentaraan ini jalan Marioboro rame nih iyalah malam minggu udah ramai nih. kayak yang malingan saat ini sudah banyak wisatawan yang berkunjung ke Jogja. Mungkin karena sudah mudah syarat untuk kecil Kita kayak dulu kan sedikit speed ini. Ya, ada batik scar. Nah, di sini di sebelah kiri kanan saya itu banyak tempat duduk untuk untuk orang duduk nah ini ada bias transocja ya sering ya saya ini karena saya pengen aja Jogja dan lama saya juga nge trip KRL jadi sekalian aja saya juga mungkin saya nanti balik keseluruhnya pakai KRL ya sebawa paling malam jam sepuluh lebih dari stasiun Jakarta kantor CBFG kota Yogyakarta Oke. banyak orang yang naik otopet mungkin karena enak ya kapan-kapan lah saya dari Solo akan dibawa otopet ada ada Nah, ini di uh, kanannya ada ramayana ya sudah bau ini di depan saya ini ada Maliok berumau kayaknya dulu oh, masih belum dicet putih ya kita dicet putih wih, oh, ya. masalah juga loh. Seh, tapi ramai sebentar lagi saya akan memasuki zona dua area Jalan Maliok berumau Itu harusnya ditingkatkan lagi untuk pariwisatanya agar bisa seperti Jogja. Mungkin di sepanjang jalan Sengkiak itu bisa seperti ini, seperti Jogja. Jadi, ya bisa narik pariwisata yang datang ke Solo. Nah, ini ada penyewaan sepeda dari Jogja Baik. Tidak banyak orang Tidak Untuk di sisi kiri jalan apa ya, lebih ramai dapat dari sisi kalau sisi sini kan banyak no. kan, orang mengarah ke ya, Jakarta. Untuk yang sisi kanan tuh yang di sana mengarah ke Pasir Gebang Jakarta. Ini ada Hotel Mutiara. Iya tadi jadi, saya tidak kau Ini akan memasuki kawasan Tsunati-Tua Madyopura Ini kalau biasanya kalau malam yang besar Malam itu ada doma di sini Di kanan ini di kanannya ada batik dana dadi, batik kreis, dan ini batiknya sih ini ada bang BPD DIY, antar cabang pembantu Mariboro di belakangannya banyak Ini ada untuk sepeda. Memasuki zona empat, kawasan Nayukuro. Ini agak ramai mall Kayaknya emang baru Baru tahu Nah, ini ada kampung vaksinan Ketanjuan. <tuh> Ini <tuk> ke Ramayana Pakai jasnya ya Ramayana yang ke sana Di, nah, ini di sepanjang jalan Dewi eh, jalan Malioboro selatan ya Selatan nih sudah banyak sekolah olah seperti MTs, SMP. Ya, komersial. dan Kawasan pasar Primutio, nah, pasti kita bahas karena kita berpengaruh pasar. Dapetin <tuk tangan> kau <tuk tangan> ini saya kalau ke saya mau dua satu aduh aduh kopi Oh oh pakai tak Pasar sore Mayoboro. <susur> di kawasan No Ya dia ya, saya. Museum Benteng Kredivug Yogyakarta. Nah, ini saya mulai lengan biar ramai banyak bukan? apakah bisa? Nah, itu di atas itu. Nah, di itu itu? Nah, tuh. di tiang itu? selamat. itu ada BNI 46 ada apa nih? Oh, Pateko. Nah, coba sini. Oh, ini monumen museum serangan 11 Maret di Jakarta. Coba saya foto dari sini. Nah, hmm, oh, oh, ini papan uh, penunjuk ini di sini sudah jalan raya. Jalan raya apa lupa? Tapi, tapi baca loh. Ini ada bus, apa nah, nah, enggak? Bus tunggal udah Jangonya tidak salah tuh. Apa tuh? Dulu pernah. TJC, tidak salah. TJC atau apa? Oh, sumber. Nah, kok oh, tidak lah pesum lagi di situ Kita akan menang ganti Sekian dulu video vlog jalan-jalan sore saya di kawasan Jalan Malioboro dan di Nol di Yogyakarta. Jika ada kekurangan penjelasan atau apapun itu mohon di kolom komentar dan pantengin comment, comment, share dan subscribe dan nantikan video saya yang selanjutnya De kota Jakarta itu ini masih tanggal sembilan belas tiga